Terima <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dinar Alwi belajar menjahit. Kemarin busana kerja kita bagian gantung sudah selesai. Sekarang kita lanjut membuat lubang kancing paspoal pada busana kerja. Nah. Kalian uh, perhatikan ya. Kemarin, ibu membuat pola dasar. Belum ada perubahan pada bagian leher, sedangkan e, untuk kerah yang akan kita buat nantinya itu adalah kerah setengah tegak atau kerah rebah setengah tegak. Jadi, akan ada perubahan pada bagian leher. Perubahannya itu, e, jadi perhatikan ya, simak videonya baik-baik, jangan sampai kalian ketinggalan di bagian ini. Ini penting sekali. Kampu bagian leher kan ada satu senti. Nah perubahannya itu Pada leher itu turun 5 cm Ya turunkan 5 senti ya Jadi kita akan membuat Lubang kancing Turun 5 senti dari uh, Pola dasar Oke okay. Sebelumnya kalian harus Mempersiapkan Apa namanya uh, Bahan Lubang kancingnya, Dimana bahan lubang kancing itu dengan ukuran e, 5 cm atau 4 cm, ya, di sini ibu menggunakan ukuran 5 cm dengan lebar 3 cm. Nah, setiap lubang kancing itu menggunakan dua bahan e, yang tadi ibu jelaskan, ya, dua. Nah, perhatikan. Bahan yang kalian buat itu harus menggunakan bahan kain keras yang tipis saja ya Kalian lem Nah perhatikan arah serat kainnya juga Harus searah dengan bahan utama Jangan sampai bahan lubang kancing yang kalian buat tidak searah dengan bahan utama Seperti ini misalnya Nah tidak searah kan hasilnya nanti ketika jadi itu kurang bagus karena arah serat kain berbeda dengan bahan utama jadi kalian harus betul-betul perhatikan arah serat kain bahan lubang kancingnya dengan bahan utama baiklah kita akan e, gambar dulu ya lebar kantong eh lebar kantong lebar lubang kancingnya itu 2 cm 1 cm dari arah garis tengah muka ya kemudian 2 cm untuk ukuran lubangnya ukuran lubang ini tergantung dari besarnya kancing yang kalian uh, butuhkan untuk uh, baju ya jadi kalau misalnya kancingnya besar kalian boleh menggunakan ukuran lebih dari 2 cm jadi lubang itu tergantung dari besar kancingnya hmm. oke okay. uh, sekarang Nah, bahan lubang kancing ini kita jahit dulu, ya. Kita lihat dua seperti ini. Nah, kita jahit dulu. jahit ya Nah sekarang kita arahkan ke lubang tadi samakan kampu kiri-kanannya kemudian gambar sesuai ukuran lubang Oke okay. sama ya yang satunya juga kita buat besaran lubang yang sama untuk ukuran bibirnya itu Uh, setengah cm ya, dari pinggir setengah saja. Jadi, setiap bibir itu ukurannya setengah cm. Uh -huh. Kalian gambar juga yang satunya ya. Jadi, kita membuat dua setiap lubang kancing. Oke, okay. nah pada bahan utama kita buat juga setengah cm dari at ke atas setengah senti ke bawah. Artinya kita buat kotak-kotak sama seperti pada pembuatan e, kantong kemarin jadi kalian itu harus nonton setiap video-video ibu karena e, video ibu itu apa namanya berkelanjutan jadi kapan kalian hanya menonton satu video itu kalian akan bingung ya jadi harus ditonton setiap nah untuk bagian bibir atas kalian letakkan lipatan kain ke arah atas seperti ini pertemukan garis atasnya ya seperti pada video ini Oke, dicek-cek terus sampai betul-betul tepat di titiknya. Oke, kita jahit ya. Pokoknya harus teliti di bagian titiknya. harus tepat ya di titik ujung ke ujung nah ini untuk e, bibir bagian atas selanjutnya kita akan menjahit e, bibir bagian bawah nah arahnya sama ya e, kita lipatan kain berada di bagian bawah ketemukan garisnya ya garis bawah ketemu itu yang setengah senti tadi Kan titiknya, pertemukan titiknya dengan titiknya, ya. Jangan sampai kelewat, kelewat ya. oke? Dijahit dari ujung ke ujung. selesai sekarang perhatikan ya untuk mengetahui apakah hasilnya baik atau tidak sama seperti pada kantong kan kita lihat bagian bawahnya apakah seimbang bibirnya ukurannya oke perhatikan ya tuh cek apakah sama oh ternyata sama ya oke jika seimbang seperti itu maka kita boleh lubang bagian tengahnya ingat ya kita gunting sebelum sampai ujung kita serong ke ujung sudut ya kemudian ke sudut lagi jangan sampai ben hasil jahitan tergunting ya pokoknya harus betul-betul sudut untuk mendapatkan hasil yang maksimal sudutnya harus bagus jangan sampai lewat juga kemudian bahan bibir kita masukkan semua ke arah dalam jadi, jadi semua paspol um, itu ya tutup hmm. kan bibirnya sudah jadi seperti ini bunda ini belum selesai ya bunda masih ada tahapnya oke kalian jahit di bagian ada segitiganya tadi kita arahkan ke sini samping terus kita jahit pas ya ini seperti ini ya seperti ini ya kemudian bagian sebelah juga kita jahit ya oke kita jahit oke seperti ini ya oke nah untuk kampunya kita tipiskan ya sekitar setengah senti seperti ini biar kampanya bagus ini hasilnya bunda Ya, kita membuat jarak lubang kancing itu 8 cm turun ke bawah 1 cm dari pinggir sama ya tetap kita pakai 2 cm kemudian untuk bibirnya itu setengah cm ke atas dan setengah cm ke bawah oke okay, kita buat berikutnya